ada tulisan subtitle ya. atasnya tulisan hak cipta klik saja di sini ada salin dan edit klik saja ini lanjutkan maka klik lanjutkan nah inilah muncul dia yang ini tulisannya ini kita perbaiki ya. dan kata-kata yang cocok dikasih klik saja publikasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di mubarok Channel saya ucapkan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan, dan bagi yang sakit saya doakan agar segera diberi kesembuhan agar dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe serta tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan info selanjutnya pada kesempatan ini Barok Channel akan membahas cara memasukkan subtitle konten YouTube Anda. Subtitle di YouTube adalah fitur yang sangat berguna dan membantu pengguna dalam memahami video yang akan mereka tonton, yang sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak fasih dalam bahasa video asli atau bagi mereka yang memiliki gangguan pendengaran. Kita langsung saja ke caranya. Pertama, yakinkan ya anda sudah terhubung koneksi internetnya ya wifi ataupun paket data anda selanjutnya kita buka bisa melalui google chrome atau firefox atau Pramini ya saya melalui google chrome kita. kemudian ketik youtube studio desktop klik youtube nanti sudah terhubung ke Dashboard ataupun ke channel YouTube Anda, langkah berikutnya adalah kita klik konten di pojok kiri, kemudian pilih yang mana yang video yang akan kita masukkan subtitlenya. Saya scroll ke bawah, nah ini cara mudah merubah dokumen PDF ke Word. nah Ini belum saya masukkan subtitlenya. Bagaimana caranya? Sini ada tanda pensil tulisan detail ini diklik Nah akan muncul seperti ini. Di pojok kiri ini scroll ke bawah. Nah ada tulisan subtitle di atasnya tulisan hak cita Klik saja. Nah akan muncul tampilan seperti ini subtitle video ada tulisan bahasa diubah pada judul deskripsi atau subtitle caranya adalah sini ada lah untuk memasukkan subtitle ya ada secara pertama upload kemudian sinkronisasi otomatis ketik manual dan terjemahan otomatis ada salin dan edit klik saja ini kemudian ada tulisan di disini ditulis batal lanjutkan maka klik lanjutkan nah inilah muncul dia nah ini kita edit dulu kita edit dulu ya tulisannya ini kita perbaiki ya apa yang kata-kata yang nggak cocok tulis Mubarok channel seharusnya tulisannya ya channelnya n-nya cuma satu wah ini ganti kalau sudah yakin maka ada tulisan publikasi klik saja publikasikan maka sudah muncul bahasa Indonesia dalam kurung otomatis kemudian dipublikasikan secara otomatis nah, bagaimana kita untuk menambah bahasa lain selain bahasa Indonesia karena tidak tutup kemungkinan Mungkin yang menonton Youtube kita ini adalah orang luar negeri. Banyak ya di luar negeri sana yang mungkin di Youtube tiba-tiba dia melihat video kita dan dia penasaran. Kemudian dia tidak mengerti dengan bahasa kita. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Maka untuk itu agar dapat channel kita ini ditonton oleh orang luar negeri. Maka kita tambahkan bahasanya. Ini saya klik saja tambahkan bahasa. Saya contohkan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ini ada bahasa Jepang, klik saja. Nah, nah di sini sudah tertulis ya bahasanya Jepang. Kemudian ada judul deskripsi, masih kata tambahkan dan subtitle juga tambahkan. Supaya orang Jepang mengerti dengan judul kita ini, maka kita kita tambahkan ya, klik tambahkan. Nah, ini judul Indonesia kita ya. Cara mudah merubah dokumen PDF ke Word. Panduan lengkap untuk memula dalam hitungan menit. Gimana kita untuk merubahnya ke bahasa, ke bahasa Jepang? Kita buka web baru. Saya melalui Google Translate ya. Klik yang pertama. Nah, ini dia. Kemudian kita kembali ke analisis kita tadi. nah ini, ini kita kasih klik di judul, kemudian control ada copy kan? Control C. Kemudian masuk lagi ke Google Translate ya. Nah, ini letakkan kursor. Pastikan control V. Nah, otomatis ini judulnya dalam bahasa Jepang. Kemudian di sini ada tanda kotak salin terjemahan atau copy. Terus kita kembali ke tes per youtube kita. akan Jepang. Letakkan kursor kita. Pastikan. Ctrl V. Ini maka ini judulnya sudah berbentuk dalam bahasa Jepang. Kemudian scroll ke bawah. Deskripsi, deskripsi kita ya. Nah ini kita letakkan kursor. Klik salah satu tulisan. Kemudian Ctrl A untuk diblok semua. Kemudian copykan. Ctrl C. Bukakan lagi di ini. Kemudian hapus letakkan kursor pastikan yang deskripsi tadi ya, Ctrl V. Nah, otomatis berubah scroll ke bawah. Nah, ini ada tulisan ini, saling terjemah, kopikan Kembali lagi ke YouTube kita. Deskripsi ini, letakkan kemudian pastikan Ctrl V. Di sini di bawah ada tulisan tutup atau publikasikan, maka publikasikan judul deskripsi Jepangnya sudah dipublikasikan. Nah kemudian ada di subtitlenya ini ada kata tambahkan, tambahkan. Sedikit saya jelaskan tentang ketik manual ya. Ini kita klik saja. Di sini ada kata-kata mubarok channel, kata-kata ucapan selamat ya. Kita buka di Google terjemahan ketik bahasa Indonesianya selamat datang Nah. Ini bahasa Indonesia -nya, ini bahasa Jepangnya. Kita kopikan, kemudian kita masukkan ke di sini ya lalu pastikan ya, ini sudah ada dibantu kemudian ada sedikit saya jelaskan apa itu pedek dan pada waktu tulisannya sama juga begini kita copykan ctrl C kemudian kita malu ke Google Translate ini hapus pastikan kopian balik lagi kita gadas ini kita kemudian kita masukkan di sini kalau sudah yakin semua sudah kita apa maka kita tekan pu publikasikan otomatis sudah di dipublikasikan ya. selanjutnya kita ingin menambahkan bahasa kita coba Negara luar Italia ya kita klik ini ada Italia kemudian judul deskripsinya belum ditambahkan dan subtitle dan subtitlenya belum ditambahkan nah judulnya kita tambahkan ya biar orang Italia mengerti dengan judul konten yang kita buat klik tambahkan sama ya sudah ada Italia ini sudah di judulnya sudah publikasikan sama seperti Jepang tadi nah di subtitle ini ada kata tulis tambahkan klik saja subtitle yang lain adalah melalui upload file bagaimana caranya klik aja upload kemudian ada tampilan seperti ini pilih jenis file subtitlenya tulisan sini ada batal atau lanjutkan tapi sebelumnya buka dulu web baru untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Italia. Saya menggunakan aplikasi donsup.com ya. Nah, enter saja. Nah, di sini ada tampilannya. Tapi sebelumnya kita kembali lagi ke subtitle. Masukkan ke, ke Youtube kita. Nah, ini video kita kita putar dulu. Kita copy kan link Youtube kita ya. C atau di pojokan ini atau disembagikan klik saja salin kemudian kita buka dan tadi kita letakkan kursor pastikan ctrl C kemudian ada ketulisan down, kata download klik download si proses tadi kita bahasa Italia nah, ya. saya salankan untuk yang SRT ya klik saja sudah terdownload, kita lihat di File Explorer ya. Buka File Explorer-nya, ada di download. Ini ada baca Italian yang atas ini, downloadannya. Tutup. Kita kembali ke tampilan YouTube kita. Tadi kita mau ke melalui Upload File. Klik, klik Lanjutkan. Kita simpan di download ya. Kita cari, scroll ke bawah. Sampai ada kata Italia nah ini yang paling bawah ya, Italian ya. nah ini ada Italian, kemudian klik Open. nah sudah ada berubah, Italian ya ini bisa kita lihat. coba kita putar ya videonya. Elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dokumen dengan format yang sama. sudah ada tulisan Italianya ya. Oke okay, saya jeda kan. Setelah itu apa langkah berikutnya adalah publikasikan klik saja publikasikan otomatis sudah dipublikasikan cara subtitle video berikutnya adalah kita coba dulu tambahkan bahasa ya bahasa Arab bahasa Arab ini ada bahasanya sudah bahasa Arab kemudian judul belum ditambahkan, subtitlenya masih kosong. Sama, tentang judul, kita klik tambahkan. Bahasa Arab untuk judul deskripsi sudah dipublikasikan. Kemudian ada kata subtitle, tambahkan, kita klik. Cobakan tentang terjemahan otomatis ya, klik saja. nih Otomatis sudah terjemahkan ini ya kalau kita scroll ke bawah nah, kita coba putar videonya ya klik pertama adalah kita, kita harus membuka nih sudah ada bahasa arabnya ya sudah ada bahasa arabnya ini ya oke saya jedaran berikutnya adalah Klik publikasian. Nah, otomatis bahasa Arab subtitlenya sudah diantikannya. Langkah berikutnya adalah untuk memastikan apakah subtitle kita sudah berfungsi. Maka kita lihat di video kita. Ini video kita. Kita buka, klik. Nah, ini sudah ada tampilan video yang akan kita putar berarti adalah singkatan dari portable document format. Perletak aja kursor di tampilan, kemudian di sini ada roda bergerigi, tulisan setelan, klik saja. Nah, di sini subtitle sudah ada 5. Artinya dan aktif. Kita coba ya. Kita buka. Kita coba bahasa Arab. Di bawah ini sudah ada bahasa Arab ya tulisannya. Jadi orang Arab yang menonton ini sudah bisa mengerti apa yang kita sampaikan ya di YouTube ini. Kita cari yang lain, kita coba bahasa Italia ya, bahasa Italia, ini ya, sudah ada bahasa Italianya. Jadi itulah dia tadi sudah berfungsi untuk subtitle kita, harapan kita, video kita bisa ditonton oleh orang luar negeri namun pastikan untuk meninjau status secara, secara cermat ya sebelum mempublikasikan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian antara kata dengan apa yang diucapkan di, di video itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini jika anda suka dengan video ini silakan like dan subscribe Jangan lupa centang tanda lonceng sehingga informasi berikutnya anda tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.